Begitulah bermulanya jurai keturunan Syed Husin Jamalul Lail yang terus memerintah negeri Perlis Indrakayangan sehinggalah ke hari ini. Allahu Akbar.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 Raja memerintah negeri Perlis Berketurunan Rasulullah SAW Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barikasallim Jadi bisa dikatakan ini uh, Ahlul bait macam itu guys Dan banyak sekali istilahnya di Indonesia ya keturunan baginda Nabi Muhammad SAW cicit daripada baginda Nabi Muhammad SAW ya Masya Allah la, la quwata illa billahil azim Jangan lupa guys senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad agar hati kita tenang Agar hati kita itu senantiasa lapang ya sehingga dalam menjalani hidup ini kita lebih tenang, lebih nyaman seperti itu guys Nah langsung saja saya sudah penasaran kita tonton bersama guys Let's go Ahlul Bait Masya Allah, Allah Jangan lupa guys subscribe ya dan gambar visual hanyalah sebagai naratif cerita video okey Negeri Perlis Indrakayangan asalnya merupakan salah satu wilayah dalam kerajaan Negeri Kedah Darul Aman ah, okey Pada tahun 1751 Said Harun Jamalulail mengasaskan sebuah penempatan di Arau dan dilantik menjadi penghulu mukim. Beliau merupakan ahli sufi yang soleh dan warak. Said Harun juga merupakan seorang ulama, pendakwah dan pedagang seperti mana para leluhurnya. Pada tahun 1821, Siam mula menyerang Kedah dalam beberapa siri Perang Musuh Bizik yang berlarutan selama lebih satu dekad. Dalam kekalutan perang tersebut, Said Harun telah meninggal dunia. Mas. Maka anaknya, Said Hussein Jamalulail, mewarisi jawatan penghulu Mukim Arau yang kedua pada tahun 1825. Setelah perang Taman Siam berjaya menakluki Kedah. Wilayah Kedah dipecahkan kepada empat, iaitu Mueyang Saiburi, iaitu Kedah, Mueyang Kupang Pasu, iaitu Darul Qiyam, Mueyang Satun, iaitu Setul, dan Mueyang Polit, yang kini dikenali sebagai Perlis. Allah, Mueyang Polit. Dalam pada itu, Said Hussein telah dinaikkan pangkat oleh Raja Siam sebagai timbalan gubernur Muang Polit pada tahun 1839 dan seterusnya menjawat jawatan gubernur. Pada tahun 1842, Raja Siam telah bersetuju memulangkan wilayah Kedah kepada Sultan Ahmad Tajuddin kecuali wilayah Perlis. Ah. Setahun selepas itu, Raja Siam melantik Said Husin menjadi pria polit atau Raja Perlis dengan persetujuan Sultan Kedah. Masya-Allah. Maka bermulalah pemerintahan Raja Perlis pertama, Raja Said Husin Jamalulail yang menggelarkan negerinya sebagai Perlis Indra Kayangan. Masya Allah, Indra kayangan. Oleh sebab itulah, pemerintah Perlis digelar raja tidak seperti pemerintah Kedah yang bergelar sultan. Allah, dari situ asal-muasalnya. Ya? Berbalik kepada sejarah jurai keturunan Jamalulail hmm. yang berkait... Dengan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ia diasaskan oleh para Habib Jurai Jamalulail yang berasal dari Tarim Hadramaut, yaitu dari negeri Yaman. Para Habib ini bermazhab Syafi'i dan berakidah Ahlul Sunnah Wal Jamaah. Berita baik untuk community channel YouTube Sulalatus Salatin. Jadilah sebahagian daripada komuniti besar channel YouTube Sejarah Raja-Raja Melayu nombor 1 di Malaysia. Mantap. Sulalatus Salatin. Dapatkan pelekat kreator eksklusif Sulalatus Salatin sekarang. RM18.1 satu pelekat. Harga promosi dua pelanggan kereta hanya RM30 sahaja. Keran. WhatsApp kami di 011-1301-4479. Buat tempahan sekarang di 011-1301-4479. Di order, guys. Di order, ya. Cari penumpang kuria RM5 untuk semua lokasi. Mantap. Jurai Jamalulail berasal dari Habib Muhammad Al Jamalulail hmm. bin Hasan Al Muallim bin Muhammad Asadullah bin Hasan Al Turabi bin Ali bin Muhammad Al Fakih bin Ali Ba'lawi ba bin Muhammad Sahib bin Ali Kali bin Alwi bin Muhammad Sahib bin Alwi bin Ubaidillah Bin Ahmad bin Isa al Muhajir bin Muhammad bin Ali al Juraidi bin Jafa as Sadiq bin Muhammad al Bakir bin Ali Zainul Abidin bin Husin bin Ali bin Abi Talib dan Fatimah az Zahra binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa salam. Ali. Gelaran Jamalul Lail berasal dari kalimah Arab yang bermaksud keindahan Indah. malam. Jamalulail adalah gelaran bagi Habib Muhammad Al-Jamalulail kerana beliau sangat suka menikmati keindahan malam Allah. dengan melakukan ibadah tahajud. Salah seorang keturunan Habib Muhammad iaitu Said Ahmad Jamalul Lail berhijrah dari Hadramaut ke Kedah pada tahun 1735. Masyaallah. Lama banget sudah guys ya. Anaknya pula, Said Harun Jamalul Lail membuka penempatan di Arau pada tahun 1751. Sultan Diaudin Mukarram Shah II yang memerintah Kedah dan Perlis pada ketika itu amat memuliakan golongan ahlul Baik baginda berkenan mengahwinkan putrinya dengan Said Harun serta melantik beliau sebagai penghulu mukim Arau yang pertama pada tahun 1797 perkahwinan Said Harun dengan putri sultan tidak mewariskan zuriat oleh itu beliau memperisterikan seorang wanita bangsawan lalu dikurniakan seorang putera iaitu Said Husin Jamalulail. Said Husin dianggap sebagai cucu angkat kepada Sultan Kedah kerana beliau dibesarkan di dalam istana dengan penuh adat istiadat. InsyaAllah. Begitulah bermulanya jurai keturunan Said Husin Jamalulail yang terus memerintah negeri Perlis Indrakayangan sehinggalah ke hari ini. Allahu akbar. Wallahu alam. Masya Masyaallah. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan Allahu akbar. Ini informasi dan sejarah yang sangat-sangat bagus sekali guys. Dan Allah bisa dikatakan wilayah Perlis ini masih bergaris keturunan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya keturunan bagi Nabi Muhammad sallallahu dan semoga negeri Perlis ini menjadi makmur dan para habaibnya mengajarkan ajaran-ajaran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi di sini kalau kita melihat lagi daripada sejarah bahwasanya banyak orang-orang terdahulu ke tanah Melayu. Banyak juga ke Indonesia. Karena dulu kita itu Nusantara satu guys ya. Allahu Akbar. Di Indonesia, di Malaysia itu banyak sekali ya. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal bahwasanya di Indonesia dan Malaysia ini banyak sekali keturunan baginda Nabi Muhammad SAW Cicit daripada baginda Nabi Muhammad SAW Dan dengan adanya sejarah yang diungkap oleh Sulalatus Salatin ini Masya Allah ya, Raja Perlis yang memerintah sekarang ya Raja Jadi bukan Sultan tapi Raja di Perlis ini Bergaris keturunan baginda Nabi Muhammad SAW dan orang-orang dahulu melakukan hal yang sama dengan orang sekarang yaitu tetap memuliakan ahlul bait. Allahu akbar. Mungkin sekarang kita jauh ya daripada orang-orang terdahulu karena orang terdahulu menghormatinya dengan penuh ya, dengan penuh hati yang ikhlas yang lapang seperti itu. Untuk apa memuliakan ahlul bait? Allahu akbar. Kalau kita memuliakan Ahlul Bait, kita mencintai Ahlul Bait, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga akan mencintai kita. Maka jangan sampai kita mengejek, menghina. Ya, keturunan-keturunan Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat aneh apabila, ya, apabila seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang cinta kepada Rasulullah tapi tidak mencintai Ahlul Bait, tidak mencintai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, berbangga guys ya buat kalian yang ada di Malaysia karena masih ada ya, darah keturunan Nabi Muhammad SAW, terutama di Raja Perlis ini yang memerintah sampai saat ini. Allahu akbar, Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad. Asli, guys, saya baru tahu dan saya kayak wow. Allah, Allah, ya, tetap dijaga, guys. Mari kita kuatkan iman dan Islam di dalam diri kita. Sehingga kita lebih dekat lagi Lebih cinta lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW Oke okay, mungkin itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok Sudah nonton video ini sampai selesai Dan terima kasih juga kepada channel Sulalatus Salatin Ada juga stikernya guys Teman-teman bisa untuk pesan order seperti itu Untuk ditempelkan di rumah, di mobil dan lain sebagainya Sebagai tanda support kita kepada Abang Sulalatus Salatin ini Adminnya seperti itu guys Oke mungkin itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton videonya Sampai selesai Saya pamit untuk diri apabila ada salah kata Mohon dimaafkan tetap jangan lupa Senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai tanda cinta kita Sebagai pemupuk ya kan Hati kita supaya tumbuh pohon yang sangat besar yaitu cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad Allahumma wa sallim wa barik alaihi terima kasih asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh